Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, subscribe bosku. Salam aceh mantap. Jukur, bosku, kita muncul bosku. E, besku. Mancing seperti nih bosku Yang panen tukang pasar Oh di atas ada Sama tukang jaring panen Nah ikannya pada mabok Pada panen nih tukang pasar panen Yang tinggal nunggu sisanya. Kau jaring pada dapat banyak nih. Perak keluar semua. Aco udah kaco nih nggak lebih gini. Itu beli cacing cool lebih cacing kali aja sih laket itu oh apapun itu teng teng ke atas habis semua faster makang jaring anjing melongo kalau ada begini nih apapun bau ya bang, bu mantep tuh tuh bapunya kena. Baungnya pol, mantap. Mantap. Strike. strike, guys. Strike lagi nih. Gua Mayan, goreng garing. Lala-lala, <laughs> Bonus ikan mabok ini. Tá. Ó. Um cos. Dou garanhinha. De para ada tawes, ada baung, ada lele, komplit ikannya macam-macam. Sah.